Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Tentunya kita ke kabar pertama para sahabat ya, ada info bahagia juga buat kita semua Selain Lesi Kejora tampil di lidah malam hari ini tentunya Dedek Lesi Kejora akan tampil di acara Aksi Asia para sahabat ya Kita mendapatkan info langsung dari Bang Aril yang mana menginfokan bahwa si cantik dedek oleh si akan tampil di acara aksi Asia persahabat ya untuk menemani sahur kita nih Jangan sampai lupa, jam 2 dini hari persahabat ya di channel tentunya akan ada penampilan dari Olesi Kejora yang akan menjadi hostnya. Wow, tentu kejutan banget buat kita. Semakin bangga dan bahagia, para sahabat yang mudah-mudahan selalu kita doakan buat dari OSD mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut, tentunya Bang Ari memasukkan sebuah kalimat caption yang dikatakan, "Jangan lupa." hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 ada penampilan Lesti Kejora host di program Aksi Asia 2021 top 4 kalau tersatu Amin mulai pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari live di Indosiar sahabat ya sudah resmi banget nih info langsung dari Bang Arir yang mana Lesti Kejora akan tampil masyarakatnya di Indosiar yang tentunya menjadi host di acara Aksi Asia 2021 selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah spesial banget ya tentunya langsung dari akun Rizky Pilar nih yang menginfokan tentunya persahabat di situ Rizky Pilar berterima kasih ya untuk semua atas dukungan dan support keluarga teman-teman dan Leslar wow bahagia banget persahabat Leslar tentunya selalu dibawa oleh Rizky Pilar persahabat ya tentunya Terima kasih, tentunya uh, Restoran Jacy persahabat ya saat ini sudah buka di 14 cabang. Wow luar biasa banget ya mudah-mudahan untuk usaha dari Rizki Blas selalu diberikan kelancaran kesuksesan. Amin. Ya Robal alamin. Berikutnya persahabat ada unggahan spesial banget nih dari Dede Si Kejora. Tentunya mengunggah postingan foto cantiknya persahabat ya. Wow terlihat sangat keren dan cantik banget. Apalagi, tentunya di match Aura dari wajah tidak Lesti semakin bersinar, Mas ya. Tentunya Aura calon pengantin berbudaya. Kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik secepatnya dari idola kita, Mas ya. Tentunya, LSD, pilar melangsungkan acara pernikahan. Dalam postingan tersebut, diunggah oleh Osti sebuah kalimat caption yang sungguh luar biasa banget. Di situ mengatakan bekerja dari hati. Kata Dedek ya, wow, tentunya luar biasa banget. Caption yang dituliskan oleh si cantik oleh Osti ini, tentunya ada komentar dari Abang Rizky Bilar, Mas Ahmad ya, di mengatakan silau ya. Katanya, duh, memang cute banget nih Abang Bilar selalu aja tentunya berkomentar di postingan Dede Lesti persahabat ya ada juga komentar lain dari Bang Ricardo Sinaga disitu mengatakan juga au silau katanya persahabat ya memang cute, -cute banget nih teman dekat dari Dede LSD juga tentunya selalu cute yang tentunya berkomentar di postingan Dede LSD persahabat ya kita selalu berdoa mudah-mudahan Lesti dan Rizky bila selalu diberikan kebahagiaan sampai menuju halal dan selanjutnya para sahabat kita lihat juga ya tentunya kita lihat ada unggahan dari IG-nya Imbang yang tentunya memposting Rizky Bilar yang sedang di lokasi syuting CWB para sahabat, ya wow tentunya memang luar biasa banget abang Bilar selalu memberikan aura-aura positif buat kita semua para fans ya kita doakan mudah-mudahan syutingnya selalu diberikan kelancaran dan tentunya mudah-mudahan Rizky Bilar selalu diberikan kesehatan amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans. Salah satunya di sini dari akun Instagram Maria 3137 137 disebut mengatakan dalam kolom komentar, masya Allah berkah Jumat penuh rahmat dan hidayah. Amin. Hubungan luar biasa banget persahabat ya dari fans yang selalu mendukung dan mendoakan buat Abang Rizky Bilar. Dan untuk ke kabar selanjutnya para sahabat ini tentunya kabar terbaru malam hari ini dari Lesti tentunya sudah di Indosiar dan sudah duduk di bangku juri para sahabat yang kita lihat aja Wow, para sahabat ya ini luar biasa banget nih si cantik Dinda Lesti kejora yang tampil Tentunya cantik banget malam hari ini ya Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan terus nih buat Dedek Lesti Sayang banget ya malam hari ini Dedek tidak tampil bareng Rizky Bilar Tentunya walaupun tidak bareng malam hari ini Kita selalu support dan dukung buat Dedek Lesti nih Mudah-mudahan memberikan penampilan yang luar biasa Tentunya kita tunggu saja penampilan yang tentunya membuat kita semakin bahagia Dari idola kesayangan kita Posting yang tersebut post kembali nih oleh akun instagram bilar Gallery underscore Di situ ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Selamat bertugas, dedek Lesdikejora cantik banget calon pas sutri katanya ya Tentunya kita selalu kompak dan solid persahabat ya Untuk mendukung idola kesayangan kita Dan selanjutnya ada unggahan juga nih persahabat ya Kita lihat aja unggahan spesial banget ini, ini adalah unggahan foto keluarga besar dari ya. Wah terlihat banget nih sangat bahagia dari raut wajah keluarga di Deolasty persahabat ya apalagi ayah kejoir itu yang tentunya selalu bahagia persahabat ya wow tentunya kita melihatnya aja udah bahagia banget yang mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada keluarga Leeslawam ya romal alamin. Yaro, alamin tentunya kita tunggu saja kabar dan info terbarunya para sahabat, mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan vitamin bahagia dari Dede Lesti dan Rizky Bilar. Ini loh informasi di malam hari ini para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bermanfaatkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.